jumpa lagi bersama saya Doni dan kali ini kita masih melanjutkan di uh, Room Perampe dan masih membahas tentang uh, website dari Provinsi Nusa Tenggara Timur di nttprof.go.id. Silakan ya untuk teman-teman yang mau mengetahui informasi tentang Nusa Tenggara Timur bisa mengunjungi di situs ini ya di nttprof.go.id. Dan di video sebelum sebelumnya kita sudah membahas di uh, tentang NTT khususnya kali ini kita bahas tentang sejarah dan di video-video sebelumnya kita sudah membahas uh, dari tahun 1900 sampai dengan 1942 dari tahun 1942 sampai dengan 1945 kemudian dari tahun 1945 sampai dengan 1975 dan selanjutnya kita akan bahas di abad ke kelima ya teman-teman semuanya dan ini ya lumayan banyak ya pembahasannya di sini yang tertulis yaitu Zaman Pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1945. Oke dan kita mulai saja ya teman-teman semuanya. Buat yang menonton bisa melakukan aktivitas lainnya dan juga bisa sambil mengikuti video ini ya teman-teman semua. Karena uh, saya baca saja di sini ya. <guluh> Oke dan kita mulai dari Zaman Pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1945 sampai dengan sekarang. Ya, wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari keresidenan Timor dan daerah taklukannya Keresidenan Timur dan daerah bagian Barat yaitu Timor Indonesia pada waktu itu ada Flores, Sumba, Sumbawa Serta pulau-pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, dan juga Solor ya, Keresidenan Timur dan daerah taklukannya berpusat di Kupang yang memiliki wilayah terdiri dari tiga afdeling yaitu Timor Flores, Sumba, dan juga Sumbawa. 15 onder afdeling dan 48 swapraja Afdeling Timor dan pulau-pulau terdiri dari enam onder afdeling dengan ibukotanya yaitu di Kupang. Afdeling Flores terdiri dari undang onder afdeling dengan ibukotanya di Ende. Yang ketiga adalah afdeling Sumbawa dan Sumba dengan ibu kota di Rabah, Bima Dan afdeling Sumbawa dan Sumba ini terdiri dari 4 order afdeling Ya, keresidenan timur dan daerah taklukannya dipimpin oleh seorang residen Sedangkan afdeling dipimpin oleh seorang asisten residen Asisten residen ini membawahi uh, kontrol kontrolir atau kontrolir dan garak heber sebagai pimpinan onder afdeling asisten residen kontrolir dan juga gazep heber adalah pamong praja kolonial belanda para kepala onder afdeling yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra berpangkat basturs asisten nah ini di buku ch kana di tahun 1969, halaman 49 sampai dengan 51. Oke, okay, dan itu tadi ya, uh, beberapa tentang sejarah dari uh, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita lihat dari awal, kemudian dari tahun 1900 sampai 1942 di zaman kebangkitan nasional, kemudian di tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 di zaman pendudukan Jepang dan juga di tahun uh, 1945 sampai dengan 1975 di zaman kemerdekaan serta di abad kelima. Oke, okay, mungkin untuk teman-teman yang uh, belum mengikuti dari awal bisa langsung menuju ke website Provinsi Nusa Tenggara Timur di nttprov.go.id. Oke itu dia ya teman-teman semuanya kita sudah membahas dari awal sampai dengan uh, video kali ini tentang sejarah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk yang belum mengikuti bisa ikuti lagi ya di video-video saya sebelumnya Dan juga tetap uh, nonton terus ya video-video saya ada Rumpur Rampai dan juga ada Marika NTT ya teman-teman semuanya Oke, okay, uh, mungkin pembahasan tentang sejarah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai di sini saja ya. Mungkin untuk yang penasaran lebih lanjut tentang Nusa Tenggara Timur bisa menuju ke website NTTprof.co.id. Oke, okay, sekian dulu untuk sampai kali ini. Saya Doni. Bye bye. <tuh>